jalan-jalan bareng bersama Om Izhar, persahabat terlihat sangat bahagia sekali calon manten akhirnya ketemu juga persahabat ya setelah dua hari LDR nih wow <gifat> kita juga merasa bangga dan bahagia persahabat ya momen yang paling kita tunggu akhirnya muncul momen terkiut momen teru dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita juga salvok sama tangan Leslie Bilar Pak ya ya disitu saling berpegangan Dan gak mau lepas Walaupun di situ di tengah-tengahnya ada Om Izhar Pak sahabat ya aduh luar biasa banget nih Tentunya pasangan fenomenal ini Selalu memberikan kebahagiaan untuk fansnya Yakni Leslie Lovers, Leslie Lovers dan Belovers Pak sahabat ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan tentunya hubungan Dede dan Abang Bilar selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut, juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni salah satunya akun Ruli 54 mengatakan dalam kolom komentar, "Bahagianya Nular Sekali." Itu bersatu ya. Kita juga melihatnya merasa bahagia banget, nih tentunya akhirnya momen yang paling kita tunggu muncul juga Lesti dan Rizky Bilar jalan bareng bersahabat ya mudah-mudahan dilancarkan terus untuk urusan dari Lesti dan Rizky Bilar. ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari Bang Derry di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto tentunya postingan foto Lesti dan Rizky Bilar yang masuk koran Malaysia, persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Derry. di situ dikatakan alhamdulillah dan luar biasa dari negara tetangga pun banyak yang kirim doa dan bahagia. itulah tentunya kalimat caption yang dituliskan. berasa bangga juga persahabat ya kita sebagai fans alhamdulillah. Tentunya untuk Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali yang mendoakan dari negara tetangga kita khususnya Malaysia Yang selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya para kita lihat juga setelah jalan-jalan bareng calon istri Rizky Bilar pun tentunya kumpul bareng teman-teman dan tentunya Bang Deri juga ada di situ persahabat ya ada Bang Fali Akbar dan Bang Adin lagi makan di pinggir jalan persahabat ya ini yang membuat kita semakin bangga bahwa Rizky pilar adalah orang yang sangat sederhana juga persahabat ya Mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi buat kita semua, para fans, dan tentunya memberikan contoh-contoh baik. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga, ternyata semalam juga Bang Bilar uh, ada proyek terbaru. Para sahabat ya kita lihat nih, tentunya Bang Bilar sedang foto. Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Penasaran bagaimana aksi Rizky Bilar di film genre otomotif tanah air At Crazy Fast Indonesia, stay tuned Wow, persahabat ya Ternyata Rizky Bilar tentunya akan main film di genre otomotif tanah air persahabat Sahabat ya, doakan saja tentunya mudah-mudahan sukses dan diberikan kelancaran untuk idola kesayangan kita Tentunya semakin bangga aja bersahabat ya banyak sekali yang mempercayai idola kita ini pasabat ya mudah-mudahan dilancarkan untuk urusan Rizky Billar pasabat ya mudah-mudahan selalu memberikan tentunya inspirasi-inspirasi untuk kita semua para fans. Dan berikutnya juga bersahabat kita lihat uh, ada sebuah postingan pas sahabat ya ternyata tentunya Rizky Billar bersama Kak Karot. Yang tentunya disitu mendapatkan proyek terbaru otomotif, persahabat ya, wow, terlihat sangat keren banget nih, Rizky Bilar mendapatkan proyek terbaru persahabat ya, doakan saja dilancarkan untuk proyek barunya Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial yang mana di sini ada sebuah postingan foto mobil otomotif. Dan tentunya persahabat ada sebuah kalimat caption tuliskan Oke okay, deal tukar si kuning kuda jingkrak deal ya kerok CRK Wow persahabat ya apa mungkin Tentunya si kuning akan ditukar dengan mobil Yang mana tentunya yang ada di posting di foto ini persahabat ya Wow kalau benar si kuning ternyata akan dilepas oleh Rizky Bill persahabat ya Aduh kayaknya cuma main-main aja persahabat ya di yang mana postingan ini telah diri oleh akun Irnawati Angelo 16 Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Jangan dibilang rame ya, kita aminkan aja Tuh, para sahabat ya Tentunya Bambi kesana aja untuk Project. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan baru Kejutan bahagia langsung dari Rizky Bilar Kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada momen spesial tercut lagi nih Abang Bilar lagi-lagi menunjukkan kegiat serikanya para sahabat ya dengan mengangkat piala seolah-olah Rizky Bila mendapatkan juara para sahabat ya aduh. <gif> memang ada-ada aja kelakuan dari idola kita ini para sahabat, ya. yang membuat kita semakin bahagia dan bangga mengidolakannya mudah-mudahan dilancarkan urusan dan tentunya mudah-mudahan Rizky Bila selalu memberikan Kabar bahagia dan kabar baik untuk kita semua Farah Fans. Berikutnya ada postingan spesial banget buat sahabat-sahabat ya, yang mana tentunya Kanova sudah meluncur atau OTW ke Indonesia. Bersabart ya, doakan saja mudah-mudahan selama sampai tujuan dan tentunya kita sebentar lagi akan mendapatkan kejutan bahagia dari keluarga Lesti dan Rizky Pilar. Mudah-mudahan sahabat ya, hari ini juga kita mendapatkan cidukan vitamin langsung dari STP Pilar Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.